belum ada tanda-tanda hilal muncul persahabatnya melihat Idola kesayangan kita saling balas komentar aja Sudah merasa bahagia Dan pastinya terkhusus emak Mbak ini baper banget ya Melihat tentunya saling balas komentar antara Lesti dan Bilar Papa Bilar, persahabat perhatikan di sini Berkomentar di postingannya Bunda Lesti Bapak B mengatakan, ngadep sini dong, katanya tuh, ya langsung ada jawaban dari Bunda Lesti, jadi malu, katanya, aduh Masya Allah Saya selalu pengen untuk Leslar Family, mudah-mudahan selalu bahagia rukun rumah tangganya Dan mudah-mudahan juga bersama selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita simak, begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya dari akun di IK Yurawati 73 Masya Allah, so kali suami istri ini Ada juga tanggapan lain dari N.S.kela Kok balasan gini doang, fibesnya kayak masih pacaran ya katanya Aduh Masya Allah Emang idola kesangan kita paling bisa membuat baper bahagia semua orang Kemudian juga bersama di storynya Bunda Lesti satu jam yang lalu mengunggah tentunya postingan persahabat ya dapat tentunya hadiah dari Anang Ashanti persahabat yang sudah memberikan hadiah kepada Lesti Kejora Masya Allah, terima kasih banyak untuk Mas Anang dan tentunya Bunda Ashanti mudah-mudahan berkah barokah dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Bunda Lesti juga mengucapkan terima kasih banyak tuh kepada Mas Anang dan Bunda Ashanti Maaf lahir dan batin Kata Bunda Lesti, Masya Allah Anak soleh Anak soleha Pastinya rezekinya selalu diberikan Kelancaran, dan mudah-mudahan rezeki kita juga Selalu diberikan Kelancaran, berkah barokah Dan semoga selalu Diberikan kesehatan untuk kita Semuanya, dan selalu bahagia Untuk kita, Amin masih menunggu video lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Reski. Pilar ini, informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.